Abang, apa dia? Macam sempat aja bang. Kau ni nak bunuh Yahudi hmm. ke nak bunuh aku? Nah, saya malas bawa cerita ni. Kejap lagi kan, Raman? Ustaz balik dulu nak bunuh Yahudi. Tu malas aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy di channel Andy Teka. Cuy akhirnya saya sudah beristirahat uh, 2 jam atau 3 jam cuy ya Saya sambil main game ya menghilangkan uh, apa namanya rasa penat di perut dengan di kepala Jadi barulah saya mau lanjutkan video ini cuy Mohon maaf banget sekali lagi ya Mohon maaf banget kalau uh, cara ini mereaksi saya itu berlebih cuy ya Gak tau kenapa cuy ya saya hari ini tuh moodnya bagus banget Jadi tertawa saya itu lepas gitu ya Mohon maaf banget dan saya akan coba um, melanjutkan lagi part keduanya, cuy. Ya, part keduanya semoga aja, semoga aja dengan tertawa seperti ini bisa membuat kurang terhibur. Dan saya pun akan baik-baik saja, cuy. Ya, saya takut, saya takut kenapa-kenapa sih, cuy. Ya, kalau saya berlebihan tertawa seperti ini, cuy. Ya, semoga aja enggak terjadi apa-apa gitu, cuy. Ya, amin sih, cuy. Ya, amin. Oke, langsung aja, cuy. Ya, langsung aja kita tengok part yang kedua, cuy. Jom. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi, cuy! Tiga, dua, satu, hai, hai, hai, hai, Al-Fatihah Dia jangan... punya doa hai, macam imam-imam dekat masjid ni hai, benar hai, hai, hai, hai, hai, Eh kemarin kan tadi, macam tadi ya hai, alamin hai, hai, Alhamdulillah hai, hai, hai, hai, Ya. hai, oh, tunggu cuy. Kita ulang dulu karena kalau langsung di sini kita gak paham gitu. Maksudnya. Ustaz, berdoa apa ini? Okey? Awalama al-akhir wa zakarullaha khasirah Siapa nakkan rahmat Allah, <coughs> nakkan hari akhirat Maka ingatlah Allah banyak-banyak zikirlah pula zikirlah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar. Sampai habis waktu doa. Al Fatihah. Dia punya doa sembiji macam imam-imam dekat ya, masjid ni. Dia punya doa tu kan macam <tik> Alhamdulillah anabi namdan hadirin hamdan ya kamai hilang hilang muncul hilang muncul Allahu Akbar وانا اعوذ kawan nak cuma dia pada bahasa Melayu oh, Ya Allah Kau malam. berikanlah aku Ya Allah Apa? Aku dah lama ingin Ya Allah <laughs> lain maknanya Permudahkanlah urusanku untuk lagi ya allah ya allah aku dia ya, ya allah dia ya, ya allah. kau makbulkanlah peminatanku untuk lagi ya allah isi kalakram Amin kami padahal ya allah. padahal maksudnya kalau kurang paham gitu ya saya di sini langsung paham cuy <laughs> ini kan suami yang berdoa jadi <laughs> yang diminta itu pasti ia tidak lari dengan poligami. <laughs> Menyarahi, Ya Allah. Makbul! Isterinya amin-amin gitu. Allah perempuan hati-hati. ya. Nak aminkan doa dengan betul, betul Ya Allah kau aku. Ya Allah. isi ke belakang kuat sikit. <laughs> kuat <ke>. sikit. <laughs> Suami nak tengok isteri. Macam istri degil, istri tak dengar cakap, istri degil. melawan. Memang orang ini melawan dia kejadian, Bukan uang kudat, empat lain. <laughs> Kudatnya, nah, nah, nah ini yang saya pertanyakan dari tadi, kudat-kudat. saya berap... Ini Semenanjung ke atau gimana sih? Karena saya belum pernah dapat sih daerah yang namanya kudat gitu ya. Atau saya yang belum terlalu ini ya, bertanya lebih gitu ya. Ini dengar cakap tuh sempat datang dengan Daerah kudat. Tempat naik melawan, ada je menjawabnya. Hmm. Kan? Jadi dalam doa boleh tegur. Kita bukan takut isteri. Tapi isteri, isteri takutkan. menanggutkan. Ya Allah. Doa. Kau bukakanlah hati isteri ku, Ya Allah. Isteri belakang pahal. Sesungguhnya dia seorang yang degil, Ya Allah. Isteri kalau belakang, dia pun sama. Menyawak, tetap menyawakkan Semahyang hmm? Semahyang, zikir, doa, mengaji eh? Ingat tu Yang kedua, kunci pejabat oh, ini Apa untuk kunci, kunci pejabat? Cari warna, rezeki yang halal Minta maaf saya cakap Dalam dewan ni, minta maaf saya cakap Susah nak kaya Gak ada siang kaya Oh lah mak terasa hati betul Iyalah tahu tak payah cakap Bukan Maksud saya cakap susah nak kaya Sebab kaya tu sendiri tak jelas Berapa baru kaya tu? cakap Iya orang kaya pun masih mencari Sampai sekarang Satu seribu kaya belum Belum Sejuta kaya belum Tanya Dato' Akram Belum tahu lagi Tuan Haji Akram Belum tahu lagi hmm. Kan Saya ceramah dapat berapa malam ni pun tak tahu lagi <laughs> Kan kaya ke? Belum tahu lagi Betul tak? Iya. Iya, jadi kaya tu saja Jadi jangan kita kejar kaya. Bahagia. Kejap Tapi bahagia. kejar apa? Bahagia. Kejarlah bahagia. Kata Nabi, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, mereka akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi pesan. <laughs> Kenapa Ustaz telah membalik? Ibu-ibu yang datang banyak Oh nampak kerek lah pak Makcik-makcik datang banyak cuy Oh ada yang bawa Eh telam betul lah macam tengok TV Eh cik control lah pak <laughs> kan ading, cari rezeki yang halal, sebab anak-anak Adam kalau bagi dua lembah emas dia minta lembah ketiga, lembah besar mana, tapi minta lembah ketiga sebab tak pernah cukup, maka Nabi ajar, cari rezeki yang halal sesungguh yang halal itu cukup buat kamu dan Nabi juga cakap apa manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada belajar bersyukur Iya. Yeah. Yeah. Cari rezeki yang halal. Maksudnya tak kisahlah suami kita ni. Ini silap pesan. Kadang suami kita kerja kampung aja. Suami kita kerja biasa-biasa aja. Tapi kalau kita menghargai suami kita, mungkin Allah akan lapangkan rezeki itu. Betul. Cari rezeki yang berkat. Dengan itu sebenarnya. Nak bahagia dalam hidup, saya pesan kat semua. Nak bahagia dalam hidup, jangan lupa untuk banyak memberi daripada menerima. Ah. Baik nak jadi pemimpin, baik nak jadi ketua keluarga, baik nak jadi suami, baik nak jadi isteri, baik nak jadi anak, baik nak jadi pekerja, baik nak jadi jiran. Kita kena ingat, nak bahagia, banyakkan memberi daripada menerima, kita akan bahagia. Betul, betul cik. Ini... Kenapa saya selalu meminta di setiap video itu bahwa uh, Boleh bagi super thanks gini cuy Kalau saya sendiri yang memberi sesuatu kepada orang yang memang menginginkan itu Saya akan merasakan bahagianya itu sendiri Saya ingin korang merasakan juga gitu ya Betapa bahagianya gitu ya Betapa bahagianya kalau kita bersedekah gitu cuy Memberi gitu ya Entah saya saja yang merasakan atau tak cuy ya Tapi kalau saya memberi Siki, bar, walaupun cuma sikit je, saya itu bahagia gitu ya. Tidak tahu kenapa ya. Apa? Yang kaya ah, kita yang paling berbahagialah di dunia ini gitu cik. Rasanya seperti itu. Asyik bagi-bagi bagi, bagi, bagi justru tu sebab tak bahagia. Kita pertikaikan yang kita bagi. Hmm. Bagi tu sebab ibu kita, mak kita bahagia hujung hidup dia kerana apa? Daripada pada kecil kita kecil. Dia memberi, dia memberi, memberi sampai terlupa untuk menerima. Betul sekali. Itu sebab saya pesan. Suami nak bahagiakan isteri, banyak kalah memberi. Beri dia rumah. Uf. Beri dia kereta. Yang kalau mampu, beri ha, dia duit. yang mampu. Beri dia juga. makan. Beri dia kuih. Beri dia senyuman. Beri dia air. Nampak beli air ni, minum. Beri, beri, beri. Beri dia surat. So, dia surat apa? Tak, surat tu nak transfer nama. Nama rumah tu bagi nama isteri. Janganlah salah sangka. Ini sangka buruk saja. Dia tu tanah emas. Beri beri beri kita akan, kita akan gembira. Ya? Yeah? Ini pesan saya ni, ingat. Sebagai anak banyak akan memberi. Beri-beri mak kita, insya-Allah hidup kita akan bahagia. Ketiga kunci kereta. Hala tuju pemanduan nak bawa keluarga ni Biarlah ke arah yang diredai oleh Allah SWT Ini kita nak bahagia dunia akhirat Saya nak membina keluarga yang bahagia dunia akhirat Keluarga sunnah Tapi Seawal anak saya umur tujuh tahun Saya dah suruh dia masuk pertandingan bintang kecil <laughs> bintang kecil. Masuklah pertandingan berzanji Pertandingan mahaban Pertandingan Menulis khat pertandingan hafazan pertandingan azan ha, nanti pian boleh buat pertandingan azan kategori maghrib pertandingan azan kategori subuh dia lain nau no. oh, bidea-bidea ya bidea-bidea je kalau maghrib dia mendayu ya mendayu <coughs> Allahu akbar Allah. merduh, merduh. Allahu akbar tu maghrib subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar Macam itu saja. Nak kejir orang bangun Maghrib Ashhadu an ilaha illallah Maghrib Subuh Ashhadu an ilaha illallah Singkat <tuh> tapi keras gitu. Maghrib Hayya lussalah Allahu Maghrib Subuh Hayya lussalah Rabb sir kat. Hayya Jangan menday-dayu pula. Assalah. Ha tus. Subuh. As-salatu khairum minan naum. <Sakan qualcosa> Salat lebih baik daripada tidur. Janganlah menaik. As-salatu khairum minan naum. Masih <Sukakan> oh, ada. <Sukakan> memang tidurlah. <Sukakan> dia as-salatu khairum minan naum. <Sukakan> Atau buat. As-salatu khairum minan naum. Dah berapa hari? Ha, tu, biar dia bangun. Saya. Tahu. Pergeran dia ni marah betul Imam Bilal ni kan tu. <tos> Ke Pagi-pagi kan. Ini juga berlebih-lebih kan. Jadi anak, -anak muda boleh hazan boleh. Okay. Kadang-kadang pagi-pagi orang keluar rumah, masuk rumah balik. Huh? Sebab datang dengar azan tu. Allah. Azan seram wooo fahal lu masuk rumah anda kadang-kadang tu, -kadang kesian sedih bilang Allahu Akbar Allah Allahu Akbar ini yang ku katakan Ya Allah penat betul yang seorang tu pun nak datang tinjau tak ada orang Bilal lagi ini mahu aku jadi imam ni kan balik dia itu sebab cari pelapis. Mana hala tuju? Ajar anak ni mengaji. Ajar anak. Itu sebabnya Nabi ajar ta'dibu auladukum bi salasati asya'. Adapkan anak-anak kamu dengan tiga perkara. Pertama bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Kedua bihubbi ahlihi, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi. Yang ketiga biqira'atil Quran dengan membacakan ayat suci Quran. membiasakan ya. Jangan Dulu kita mengaji lain tau Lep na te a, lip bawah e, lip depan o, a, e, o Dulu Lep dua da te a, lip tu bawah na lip tu depan o, a, e, o Dulu ustaznya garang pula Baca <Sess> <Sess> ni A in da te a, lam da te la, mim ya mati bawah, min un da te na Lepas tak tahu, macam mana bunyi ni? Apa bunyi dia? Patut bunyi dia. Alamina. Dia baca Alamina. <SILENCY> Salah. Tengok panjang pendek. Baca balik semula. <SILENCY> <SILENCY> <SILENCY> Betul tak dulu? Ha, huh. dulu macam tu. Cici-cici. <SILENCY> ini kayak saya kayak kembali lagi di masa dimana saya sangat takut banget dengan hal mengaji ini, cuy. Ya Yang... Mungkin lah gara-gara itu sampai sekarang pun saya nggak uh, terlalu pandai mengaji cuy ya. Sebab waktu kecil kakek saya atau saya itu guru mengaji cuy. Guru ngaji di kampung gitu ya. Banyak yang mengaji di sana tapi dia itu galak gitu ya. Dia galak selalu marah-marah uh, dan apa baca ini? ini? Ini ini seperti itu gitu ya. Jadi saya orangnya kayak gimana ya? nggak bisa di mungkin saya orangnya nggak bisa terlalu dibentak atau gimana. Makanya saya enggak, setiap disuruh ngaji saya enggak pernah datang di rumah kakek gitu ya. Maksudnya di rumah, sebelah kan rumah kakek gitu, saya enggak pernah sana saya selalu lari gitu ya. Karena mungkin saya enggak bisa dibentak gitu ya. Mungkin bisa jadi gitu, enggak bisa dibentak gitu ya. Sekarang budak-budak ngaji, apa tahun saja, ha Kan? Iya. Sebab Dah diajak baca Qur'an. Yang keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga tak ada cara lain. Cara dengan apa? Cara dia dengan dapatkan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, macam mana caranya? Ibadah banyak-banyak. Ya, ibadah lagi ke ibadah saja. ni bulan puasa ni kan? ni bulan puasa. <laughs> ni bulan rejab ni kan? bulan rejab. Kita banyakkan puasa sunat. Ini orang Arab sekarang bulan Rejab dia dah beli dah jubah nak pakai bulan puasa. Dia nak bawa tarawih, ini selipar pakai tarawih, ni kain nak bawa semayang tarawih ni. Dah siap kurma. Ha. Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang Kudat belum Rejab dah terbayang Syawal. Lagi jauh. Dia lebih ke Syawal kan habis je bulan Ramadan tahun lepas habis buah kurma dengan usup-usup hilang usup-usup usup, -usup, usup, usup. usup tayyuk tengoklah usup. Hari tu dah nazak bunyinya belum puasa tu dapatkan usup, usup, buah toma usup tayyuk <laughs> dah nazak bunyi kawan tu dah habis suara Allah Hai ayah meninggal lah kawan. Dah tak dengar bunyi dia tu. Tiba-tiba ada Yusuf tayy hidup dah lagi. Kan, ya. Eh, kita buat sunat, buat. Eh, kita ibadah, kita sembang sunat, buat. Mengaji Quran, buat. Jangan kita tak buat. Dan yang kelima kunci spare. Apa kunci maksud spek. kunci spare? Suami ada kunci, Masing -masing isteri ke? ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing tu Masuk kunci spell Nak bahagia ni Tak susah pun Pertama Solat sama-sama Dah pesan lah, solat sama-sama Kan dah pesan Yang kedua Makan sama-sama Orang tu-tu dulu-dulu Sibuk macam mana pun Malam mesti makan sama Betul tak? Betul Sekarang dulu, sibuk dua, dua, dua, dua, sangat Mentang-mentang dah jadi kutubahalian Contoh Jantung. Contoh Oh Toh Sibuk sangat Kan ha. Dah ada jawatan dulu okey saja dah ada jawatan, dia sibuk macam mana Malam makan sama Bila makan tu kan Suami kita last kali panggil, jangan marah Mengangkap depan TV tu, Mengang... sini lah tolong Jangan macam, Mengang... puan Biar suami tu diketuk keluarga Panggil anak-anak dulu, mari susun pinggan Susun pinggan Sendukkan nasi anak tak adalah ramai sangat yang duduk tu dalam dua belas orang kan? sebelah sana dua ya belas anak ni sampai terlupa nama anak ni siapa <laughs> kau kau kau sama nama kau susun pinggan susun pinggan senduk nasi lepas tu semua dah duduk semua dah ada dah tolong panggil ayah ayah lah sekali ayah datang macam wakil rakyat oh, semua dah ada dah <laughs> <laughs> ayah pun duduk dia duduk Barulah maknya terbal terbalikkan pinggan tu Senduk nasi panas-panas Macam tu ketua keluarga Jemput bang Lepas tu pun dia bagi Bang minum bang Siap tuang air Bayangkan Daripada Md9 datang Eh kosong aku eh, bagi aku <laughs> Contoh contoh. <laughs> kan, tak adalah gurau je Lepas tu bila dah tuang air Ayahnya bergurau Alom baca doa Ayah huzun bu huzu pula bapak <osoika> jangan bagi anak yang tak dikar tu lain doa dia panjang baje no nahir dzalikal rahmanir rahim lahum ma baridan fi warana waqina azaban bapak dia ya allah tak beri ya allah berkati kami Anak-anak ah, nah, kami dari azab api neraka, enggak api neraka. Jemput makan, ah jemput makan, jemput makan. Panjang tadika ya. Kan. You. <tuh. tuh>. Lepas tu bila makan pula anak kata, "Ayah, nak ayam tu sikit." Ayah pun cubit ayam, letak dalam pinggan anak dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makanan anak orang lain. Ah, ini. Mm. Isteri pula bang, terasa nak daging tulah sikit. Ya. Uh. Suami pun ambil. Su. Mm. Su buka mulut. <guluh> apa Malu lah. Sayang malu apa? Isteri bang. Kan? Buka mulut. Ais. <laughs> ais Martin kena bela. Dah habis ke drama Dah habis ke drama Oh, habis dah. Itu normal oh, tengok. Ais. Aku tengok TikTok aje. Bila dia suap, muka ana muka rasa. Karen mengeluh ais. Gilai laila. Dia pun buka, bila dia buka dia pun suap. Rab. Anak tak pernah tengok. Yuh yuh yuh yuh. Yuh. Iyo. Baulah betul kah? Ha ah. Eh? Makan sama-sama. Eh? Betul. Lepas tu ingat eh pinggan dengan gelas suami mesti beza daripada anak-anak tau. Faham? Orang dulu-dulu pinggan ayahnya mesti sempurna. Dia beza sikit nampak oh ni pinggan ayah. Ada pengalasnya. Gelas dia tu besar Siap tangkai Siap dengan alas Alas Allah, kena singgung Tidak lagi Aku tak ada alas Salalah sahaja dia Sila Ahmad Rahim Tak <tid>. ada alas Serupian kena malam ni Tapi betul Pinggan dengan cawan, mesti beza daripada anak yang lain Tapi janganlah lain sangat Besen kau bagi Besen? Kau ingat aku itik apa dia kata kau? Faham? Apa, besen? Iya yeah. Kemudian apa? Kemudian, yang ketiga Tadi solat sama-sama, makan sama-sama Ketiga Tidur sama-sama yeah. Saya yang muda-muda ni, saya tak risau Yang dah berusia tidur luar. menyemak jamak dia kalau lelaki tu tidur luar. Baik oh, dia tu tidur. kesian laki tu. Dah lah tak ada tilam. Tilam selimut dekat ruang tamu. Tak ada selimut, Tanik kain neram mau balik umrah ni. Selubung putih. Tu. Yang isi nak kencing gua tiga pagi tu. Ya Allah jenazah siapa ni? Dalam tandas jenazah rupanya. Orang oh, perempuan, ingat ya. Banyak aduan saya dapat. Di dalam bilik tidur, orang lelaki kalau berkehendakkan sesuatu itu. Macam minta sedekah. Zombie. Haa. Dia dalam gelap tali cakar. Hah, sumbi. Yang istimewa. Hah, begini mata kau kah? Apa mata ini yang paham ini yang sudah berkeluarga aja gitu sih ya kalau. Yang masih muda-muda lagi mungkin belum gitu ya. Belum paham gitu ya. Apalagi yang budak-budak cik. Yang <tuk> paham ini yang Jangan berkeluarga. Jangan macam itu, layan suami tu layan betul Ada satu kisah Dia tak nak layan suami dia. Saya penat Saya ini ketua putri lagi. Contoh, contoh. <tuk> contoh. <tuk> Kena pula, kan saya sibuk. Saya pagi ini, petang itu, petang ini. Kadang saya sibuk pun saya tak layan dia langsung. Tak nak langsung mengadu dia dekat satu ustaz tu. Kenapa ni lah? Isteri ya, saya tak layan saya, ustaz. Kenapa? Entahlah. Dia kata dia sibuk sangat. Macam-macam lah. Itu, itu lah. Inilah. Memang jalan tu darah. Setahun tu adalah dua, tiga kali. Nak jahil Allah. Setahun. Patut teruk benar rupanya. So dia datang jumpa saya. Ustaz Dia buat. Betul ke saya, saya dengan kamu tak ada suami kamu? Ustaz, saya pun belajar agama gaplah. Huu Ustaz, ustaz. ustaz Saya ni sibuk, banyak kerja, banyak tanggungjawab saya pada rakyat lagi, kepada masyarakat. Saya ni milik masyarakat. Saya ketua tempat masak, berhamba, menjaga janji semua saya. Ya yeah, ya. Yeah. Macam manalah ustaz ni akan begini lah. Ustaz ni cari jalan nak tarik perhatian Tahukah kamu, sekali kamu melayan suami kamu, pahalanya ibarat membunuh 10 orang Yahudi. Tak payah pergi Israel. Waduh. Ya, yeah, Ustaz. Mm -mm. Yeah. Malam tu lain macam. Suami balik, isteri stand by depan pintunya. Hmm. Assalamualaikum. Kata-kata, Ustaz. Kalau aku tahu dulu lagi dah aku pergi jumpa Ustaz ni. Malam tu makan lauk segala binatang masak Kambing, udang, sotong, kurita, semua ada. Lilin, lampu, semua lampu minyak tanah pun Romantis, romantis. Candlelight. Belum makan? Makan tak Takpelah, tengok abang pun dah kenyal. Malam tu semayang maghrib Lepas tu semayang isyak Lepas semayang isyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walhamdulillahirrahmanirrahim Isteri pun mengangkak pergi tepi suami ni Abang Ya yeah. Jom kita bunuh Yahudi yeah. Terus saja aja Pukul 12 malam Dia kejut suami ni bang, Bangun bang bang bang Aku ni ada lagi Yahudi nak bunuh ni, Bang. Tak berhenti dia. Pukul tiga dia kata, Bang, bangun, Bang. Apa dia? Sepuluh dia. Pukul lima pagi. Bang, bangun, Bang. Apa dia? Subuh. Oh, dengan apa tadi? Suami pun bangun, mandi. Ambil buduk. Lepas tu duduk kat hujung katil. Sementara tunggu waktu subuh masuk. Tengah-tengah duduk tu, isteri dia rapat je abang apa dia macam sempat aja bang kau ni nak bunuh Yahudi ke nak bunuh aku ah, saya malas nak bawa cerita ni kejap lagi kan ramai ustaz balik dulu nak bunuh Yahudi tu malas cakap kan yeah. dia yeah. sebenarnya orang buas kena yeah? layan suami baik ada suami ya. besar pahala apa tah lagi kalau kita yang minta Saya nak tanya om perempuan betul-betul jawab Dalam banyak keadaan yang berlaku yang gitu-gitu tu Biasanya suami minta ke isteri minta Jawab Suami si Biasa siapa minta Suami Biasanya siapa minta Suami Om perempuan jawab Suami Lepas ni tukar Perempuan minta Abang kenal apalah? Kena, apalah? Uh, abang malam ni ada ceramah dekat Dewan Tun Mustafa. Abang mungkin balik lewat sikit. Jangan lambat eh. Malam ni. Okey. Okay. Janganlah cakap direct sangat. Sayang, jom kita tut. Jangan. Nanti anak dengan Astaghfirullahalazim. Jangan. Pakai kod rahsia. Tunggu oh, ada ini yang pakai kod ini. Je. cerita yang pakai kod. Sayang, ya bang. Di -di -di. Isteri pun jawab. Okey. <laughs> <laughs> Tapi jangan selalu sana pakai kod yang sama. Takut anak anak apa sah? Terus terus terus terus terus terus Lepas ayah sebut terut-terut-terut, tak ada tu. Mak mesti masuk ke bilik tu. Dia tahu. Lagi satu, bila tidur dekat katil ni, orang perempuan ingat ni. Mesti mengadap suami. ekspresi tu. Faham? <Sess>. Itu gelak ke sawat tu? Sabar. Tu. <Sess>. Sabar. Macam tak menanggap. <Sess>. Saya dulu pernah acik orang berlari makcik tu kenapa nak kencing je tak tahu. sabar sabar sabar. Takut aku dah. Ekspresi ustaz tu Ini dia untuk menghadap suami. Hmm? Kalau kita tidur kita membelakangkan suami kita dengan sengaja dan suami kecil hati, durhaka. Ya, durhaka. Ah, buruk Tapi kalau isteri tertidur dia Kemudian dia pusing Tak apa sebab dia tak sedar Suaminya kan tunggu dia tidur pula Ha dah aku Bukan macam tu huh? Tidur menghadap suami Tadi sengaja Melainkan permintaan khas daripada suami Kau tolonglah pusing Aku tak boleh tidur tengok muka kau ni Rambut kemang Mendak sejuk berkepuk Suami baru nak lelah. Astagfirullahaladzim. Ilah al-Allah. Ingat lembah mana lah tidur sebelah aku ni. Faham? Orang perempuan tu Pakai baju binatang kembang, Baju kelawar. Cari habitat. Ilah al-Allah. Cuba tukar. Hari Khamis. Pakai baju ikut bentuk badan. Walau berapa pun dah bentuk. Berdiri depan pintu tu tunggu. Suami naik motor. Suami naik motor terlajak sampai ke longkang. <laughs> Salah rumah aku ni Hari Jumaat pakai bikini. Oh man. Ikan bat, apa kain batik ikat tepi. Oh, dalam rumah untuk suami. Hari Sabtu pakai jaring. Jaring ini. Terus nampak ke dalam. Habis ai ni nanti nak tunjuk kembali bercinta dengan isteri dia. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ni semua nak bahagia. Jangan sibuk kerja kaya, tapi kerja bahagia. Nah itu. Kalimat satu hari nanti kita akan sedar. Kalau semua perkara boleh dinilai dengan harganya, suami kena fikir banyak memberi pada isteri. Isteri kena banyak fikir tu banyak manfaat suami. Insyaallah kita akan berbahagia di dunia okay? jadi, tuan -tuan dan di akhirat. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian cukup. Nah, dah sudah selesai. Cuy. Itu. Bak kata orang, sempanai-panai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Okey cuy akhirnya part yang kedua sudah selesai dan yap. Uh, kalimat yang terakhir itu membuat saya itu sangat apa ya? Sangat menilai diri saya itu memang kalau kita memberi gitu ya memberi sesuatu walaupun sesuatu itu nggak terlalu banyak gitu ya tapi kalau kita memberi yang memang orang memang membutuhkan itu orang menginginkan itu uh, kita tuh merasa senang banget cuy Orang merasakan itu tak atau saya saja yang berlebihan atau gimana gitu ya tapi saya bahagia banget cuy nggak tahu kenapa saya berbahagia banget kalau memberikan sesuatu yang Misalnya saya banyak, ya misalnya saya dapat uh, rezeki lebih dan saya bagi ke memang orang yang serba kekurangan gitu ya, saya, saya beri keluarga saya yang memang uh, menginginkan itu, saya itu bahagia banget gitu ya. Intinya kalimat tadi itu, waduh kena banget sih, ah, apa namanya karakter gua banget sih. Nggak tahu korang merasakan bahagia atau tidak. Intinya saya merasakan bahagia banget kalau memberi gitu cuy. Oke okay, dan mungkin itu aja cuy. Semoga uh, apa yang saya share ya video-video Ustadz yang saya share seperti ini membuat orang terhibur dan yang pastinya yang terpenting mem memberikan pengajaran gitu ya. Memberikan pengajaran karena kalau kita memberikan share, kalau kita share hal-hal seperti ini tuh, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Saya mendapatkan pahala, orang yang share video ini mendapatkan pahala. Apatah lagi Ustadz sendiri cuy mendapatkan pahala. Oke, okay, sama-sama kita membagikan hal-hal uh, yang baik gitu cuy ya. Hal-hal yang baik supaya kita sama-sama mendapatkan amal ibadah gitu cuy. Apalagi di bulan suci Ramadan nanti gitu cuy ya. Oke, okay, saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Time. Thank you next. Bye.